Oh gila gila, gila di situ di di apa? <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. cuy, bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy ya. Mohon maaf banget ya, dua hari ya saya gak buat video dikarenakan ya biasa cuy ya gigi gitu ya Ini baru selesai ditambal gitu ya Dan kebetulan juga kemarin saya uh, masih kurang enak badan cuy ya Jadi saya baru ada kesempatan untuk mereaksi requestan teman-teman lagi cuy Oke kali ini kita akan mereaksi sebuah musik ya sebuah musik Jadi sudah berapa lama ya kita gak ngereaksi uh, musik cuy ya Sebenarnya saya agak ini, cuy, kalau reaksi musik karena ya copyrightnya itu, cuy. Oke, di sini saya akan langsung buka Instagram saya, cuy. Ya, saya akan perlihatkan apa-apa aja yang dikirimkan oleh teman kita, cuy. Ya, pertama dari teman kita, nanti saya cantumkan aja di sini, cuy. Ya, ini teman kita mengirimkan saya sebuah uh, gambar, ya, sebuah gambar seperti ini, dan dia mengatakan bahwa cuy coba reaksi. Uh, yang lagi viral di Malaysia Latangnya di Facebook cuy ya Ini lagi viral di Facebook katanya cuy Facebook Malaysia Kenapa saya sangat penasaran dengan ini cuy Karena ini eh, kesannya kayak live gitu ya Kayak live Dan ada juga yang nge nama saya cuy ya Di Instagram ini teman kita cuy Ya nama Instagramnya hadits hadits udah benar gak nih cuy Ini saya perlihatkan begini Dan langsung saja saya buka ya Apa yang dikirimkan dan saya lihat gambarnya di sini masih sama, cuy ya, masih sama. Oke, okay, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita zoom tengok videonya. Oke, okay, cuy, videonya udah siap seperti biasa. Kalau kita mereaksi musik, kita harus menggunakan headphone, cuy, kan supaya ini, cuy, uh, uh, suaranya tuh lebih detail, gitu ya, supaya lebih uh, enak dengarnya, cuy ya. Oke, okay, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, ya, dua. Satu Boom Oke okay. Oh semula semula semula semula semula <laughs> okay. Tunggu dulu cini Oh jualan ini cia ya Lagi live jualan ini cia Lagi live jualan Oke okay. Sekabut <tuh>. cinta Nomor Punggung Ih. Uh. Ini aslan atau? Gila. Kita ulang dulu, Jey. Kita ulang. Ku kaget gue, Jey. Enggak, enggak sesuai, enggak de sesuai dengan mukanya, Jey. Ternyata suaranya. Oke. Tunggu lagi ya. 321. Aw, oh, smule smule smule smule smule. Ngomong <laughs> smule, sih. Ini karaoke ya, gila! Faduh, tunggu dulu, sih. Karakter vokalnya ini, ini bukan. <tuh> Kurang bisa dengar baik-baik cuy. Ya saya baru pertama kali dengar ini. Ini enggak tahu penyanyi sudah terkenal atau gimana. Tapi suaranya mirip banget Aslan, cuy. Orang bisa dengar baik-baik ya.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 Pengen banget gua punya suara seperti ini, cuy. Pengen banget gua ini, trainingnya gimana ya? Kayak bukan suara aslinya, cuy. Bukan Aduh gila, ini bukan bukan penyanyi sembarangan ini cuy ya, cara dia pegang mic-nya, cara apa, kontrol mic-nya ini, ini kayak penyanyi, ini penyanyi GG kayaknya cuy, tapi saya nggak saya sudah berapa tahun cuy, ngereak lagu-lagu Malaysia, tapi nggak pernah melihat ini cuy, penyanyi ini cuy, wah. Hanya mampu Ku melihat juga warna bunga, tidak mau ada. jati nada, sampai kakinya naik jiqila. <tos> koran semua pasti tahu cuy ya Orang Malaysia pasti tahu Lagu ini tuh tingginya minta ampun cuy Ini kayaknya Yang punya karakter khusus aja Sebagai laki-laki yang bisa menyanyikan lagu ini cuy Saya pribadi Gak bisa menyanyikan lagu ini cuy Gak bisa menyanyikan lagu ini Di mumpah Iya Korang bisa komentar di bawah cuy Saya harus cari tahu dulu ini Ini penyanyi siapa ini Ini bukan kaleng-kaleng cuy Ini bukan kaleng-kaleng suaranya cuy Kalau nggak salah Aslan juga pernah menyanyikan lagu ini Kalau nggak salah cuy Saya pernah re gitu Walaupun well, hmm. <tuh> ini dia nyanyi di studio ini, cuy. Ya, itu ada gitar di belakang, tapi di depannya itu dia lagi pajang parfum. Kalau nggak salah, ya dari tempatnya ini parfum, cuy. Tapi ini di dalam studio ini, cuy. santai banget menyanyikan ini cuy ini vokalnya ini kayaknya teknik cuy ya tapi saya nggak pernah tahu gitu ya, teknik apa ini gunakan su su suara macam ini cuy serak tinggi berpower gitu ya ini suaranya power banget sampai micnya di sini cuy micnya di sini Berpacuti. sedang ku akapun mengusahakan untuk meraih impian di halaman adalah... <laughs> sampai, sampai digulung kaki macam itu sih <laughs> lihat Ini kena tinggi lagu itu cie. Yeah. Bukannya kalau kita gulung kaki merapat ke perut itu buat vokal kita itu lebih Gak nyaman gitu Ini kok Dia beda cuy Dari menurang, tuh, kok, Ini dia Ini dia tersiksanya Ya tuh terlalu santai Gila disitu, di situ di apa uh, di nada itu tadi tinggi banget cik tinggi banget cik. Untuk nyanyikan terserah aja itu udah buat gue urat gue itu udah muncul di sini cuy. Ini gue keringat tumben banget gue kering keringat ngeriak orang nyanyi. Oh semulia semulia semulia hmm. Suara awalnya suara nah apa kita dengar suara suara aslinya cuy dia ngomong. Oh, semula, semula, semula, semula, semula. <laughs> Beda kan? Wah gila ini orang. Oke okay, cuy, itulah tadi saya nggak tahu cuy penyanyinya namanya siapa di sini cuy. Kita lihat saya lihat dulu namanya di sini ada nggak? Nggak ada namanya di sini cuy. Nggak ada namanya. Tapi di sini dia menyanyikan lagu dari Ziana Zain yang ini menurut saya ini lagu sangat-sangat keramat, cuy ya. Anggapanmu ini, cuy. Ini lagu keramat ya. Mudah saya bilang di video sebelumnya saya berapa sudah mereaksi berapa orang menyanyikan lagu. Anggapanmu ini tuh pasti saya tuh kayak tegang mereaksinya cuy. Jadi buat orang kalau ingin melihat original videonya. Uh, kurang bisa cari ya, kurang bisa cari di nama akunnya itu kalau mukanya, kalau di Indonesia itu kayak muka-muka dilang dirga gitu ya tapi ini sumpah, ini baru kali pertama saya mendengarkan Uh, dia bernyanyi, apakah dia penyanyi memang sudah ternama di Malaysia? Apa tidak gitu, cuy? Ya, di sini saya sudah sangat-sangat detail, cuy. Ya. saya sudah sangat-sangat detail, sampai si detail-detailnya, cuy. Cari, uh, uh, apa namanya kesalahannya, tapi gila sempurna banget dia menyanyikan lagu ini, cuy. Enggak ada hambatan sama sekali, dia malah... Uh, mungkin nafasnya yang enggak terlalu... Panjang layaknya original video Original lagunya cuy ya Siapa sih yang mau ngambil nada perempuan gitu ya Sudah nada perempuan tinggi lagi cuy Ini laki-laki yang menyanyikan Mada apa? berhela lagi e, Anggapanmu ini cuy Ini kalau nggak salah itu saya pernah mereaksi itu Waktu Aslan Featuring dengan Ziana Zain cuy Ini lagu yang dinyanyikannya cuy Dan kurang pasti Korang pasti beranggapan sama dengan saya cuy Suaranya tuh mirip dengan Aslan, mirip banget, mirip banget. Emang di sini kalau saya melihat dia nyanyi santai aja gitu ya, nggak ada tekanan yang sampai gimana tadi. Saya nggak tahu itu dia over kartu gimana dia sampai meluk lututnya diangkat naik gini, tuh itu karena tersiksa atau gimana saya nggak tahu cuy. Tapi oh gila banget ini. Kalian bisa komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian tentang penyanyi yang satu ini cuy. Ini, ini bukan ini cuy Ini bukan rekaman atau uh, ini cuy ini live loh. Ini live. Ini live di Facebook ini cuy. Tadi ada ini, cuman direkam ulang di sini cuy menggunakan iPhone-nya. Ini live ini. Oke, okay, dan terima kasih banyak buat orang yang merequest ini cuy ini. Ini salah satu video yang membuat saya itu apa ya? Jarang-jarang uh, saya bereaksi sebuah lagu ya yang benar-benar wow ini wow banget ini wow banget menurut saya cih gila ini suara emas banget loh kalau menurut saya sebagai pencinta musik suara macam ini tuh emas banget emas banget menurut saya ya oke okay? dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy, thank you next thank you next time. thank you next time. bye.